Jika kamu merasa cocok dengan Ramadan ini, silakan status di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silakan cara yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2021. Untuk bersihkan waktu, kita langsung saja mengambil kartu pada Raja Zodiak di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Zodiak di bulan Desember tahun 2021 jika kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Raja dan Ratu Zodiak bulan Desember tahun 2021 pertama support energi kepada Raja Zodiac selanjutnya support energi kepada Ratu Zodiak. jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Raja dan Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Tu, zodiak di bulan Desember adalah Eight of Sword, ataupun delapan pedang. Untuk rasa zodiak di bulan Desember tahun 2021 kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bisa dijadikan panutan di bulan Desember tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang Virgo mampu mengkontrol menata menitik kembali kesehatan sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di sini seorang Virgo juga mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu meningkatkan keuangan dan di sini seorang Virgo bekerja dengan iri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo suka berbagi pengalaman kepada orang lain untuk menentukan jalan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah naik open tackle. Secara umum, naik open tackle itu diartikan orang yang berada di sekitar, seseorang yang dekat dengan Virgo, seseorang yang lebih muda dari Virgo, seseorang yang menjadikan panutan seorang Virgo. Dan di sini menggambarkan Sosok-sosok Pirgo dianggap menjadi Raja zodiak di bulan Desember tahun 2021 karena sudah berbagi pengalaman kepada orang lain sehingga orang lain mampu menentukan jalan kehidupan untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini akan bertambah positif kepada seorang Virgo dan berdampak positif kepada orang-orang di sekitar Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Judgment. Secara umumnya Judgment itu diartikan kesempurnaan, kemenangan. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan kartu tata zodiak di sini menggambarkan Kesempurnaan kemenangan yang didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021 Menjadikan seorang Virgo menjadi sosok tata zodiak yang suka berbagi pengalaman kepada orang lain Yang mampu meningkatkan keuangan kehidupan serta finansial Virgo dan finansial orang lain juga Dan untuk kartu-kartu zodiaknya adalah Three of One ataupun tiga tongkat untuk ratu zodiak kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Aries akan menjadi ratu zodiak di bulan Desember dikarenakan seorang Aries bisa berbagi pengalaman bisa berbagi cerita bisa menerima orang lain apa adanya bisa menyembunyikan hati orang lain yang dimana di sini menjadi nilai plus kepada seorang Aries di bulan Desember tahun 2021 di sini juga digambarkan seorang Aries suka berbagi pekerjaan suka memberikan pekerjaan suka memberikan jalan keluar pada orang lain yang mengalami masalah yang dimana di sini akan berdampak positif kepada seorang Aries dan berdampak positif kepada kehidupan Aries sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aries akan menerima tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan meningkatkan keuangan kayak ke pekerjaan yang menjadi nilai plus kepada orang lain dan menjadi nilai plus di mata orang lain yang mana di sini seorang Aries akan dianggap menjadi ratu zodiak di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan sosok seorang aries menggambarkan sosok seseorang ratu zodiak di bulan desember tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan Berkat doa, dukungan dari keluarga, Berkat doa, dukungan dari seorang anak membuat seorang aries suka berbagi pengalaman kepada orang lain, yang dimana di sini mampu merubah kehidupan orang lain, suka memberikan pekerjaan dan suka menerima apa adanya yang dimana di sini dalam kategori teman bersahabat yang membuat nilai plus kepada seorang Aries yang dimana di sini dijadikanlah seorang Aries menjadi ratu zodiak di bulan Desember tahun 2021 dan jika kartu jaringan kita gabungkan dengan kartu ratu zodiak di sini menggambarkan kemenangan kesempurnaan yang didapatkan oleh seorang Aries dalam kategori karier pekerjaan kehidupan yang didukung penuh oleh anak yang didukung penuh oleh keluarga menjadikan seorang Aries Seorang Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2021, yang dimana juga nilai plusnya di sini didapatkan seorang iris suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka berbagi cerita kepada orang lain, suka membantu orang lain, yang mengubah kehidupan orang lain ke lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan rasa zodiak di bulan Desember tahun 2021 adalah seorang Virgo, dan Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2021 adalah seorang iris.